Suka full day karena itu, karena saya bisa lihat banyak-banyak memori, gitu. waktu itu, 78. 78 lah, ya memang hasilnya belum semua, saya tuh sebenarnya ngerasa udah gak perlu sekolah, lulus ya, jadi saya pikir buat apa tuh sekolah, karena jebakan Batman juga Bahan ya, untuk ayah yang ya, yang... untuk <laughs> ayah, untuk <laughs> ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Jaki di sini Di channel Zaki Zulfikar Production Ini di konten yang kedua Konten menge... Mari berkenalan ini Korban kedua kita dan narasumber <laughs> kedua kita Yang mungkin banyak orang yang udah kenal banget Apalagi di dunia fotografi <laughs> Kita sambut aja Kang Enci Amin ya. Selamat sore ya Kang ya. Sore, sore, sore. Kalau teman-teman nontonnya muka kapan pun juga itu bebas, bebas. lah. Ya. Bebas. Kita, pokoknya kita di sini sore-sore uh, ditemenin hujan gerimis dikit-dikit <laughs> tipis-tipis. Jadi uh, sebagai perkenalan bahwa Kang Cis ini praktisi di dunia fotografi. Yeah. Praktisi di dunia fotografi. Uh, yang kita tanyain dulu deh hmm. uh, hmm. Kang Cis itu lebih ke pengen disebut seniman fotografi atau lebih ke <laughs> komersil fotografi? ya saya sih sebenarnya pokoknya eh, kalau dibilang lu apa ya fotografer pastinya hmm. kan nah ternyata setelah sekian puluh tahun tuh ada ada ada jalur lain lagi ada ada seni foto seniman foto ya. ada fotografer saya sih sebenarnya lebih lebih apa kalau dibilang nyaman. nyaman saya lebih nyaman disebut seniman karena Mungkin dari dulu saya belajar foto juga eh, apa Banyak juga bergaul dengan Ya Jaki tahu tau saya di forum ya yeah. Dan di sana tuh eh, basically rata-rata eh, Mereka tuh eh, dasar-dasarnya Kesenimanannya kuat Karena mereka ada yang dari seni rupa banyakan Nah tentunya dengan, dengan begitu eh, pikiran saya kadang-kadang ke brainstorm sama kayak gitu-gitu jadi dikit-dikit kegeser, kegeser, kegeser, kegeser. kalau dibilang uh, mungkin kalau di uh, orang kadang-kadang suka bilang yang pilihan foto lu aneh-aneh ya mungkin uh, karena itu ya, karena saya bergaulnya dari dulu uh, dari awal bergaul di foto udah dengan yang kelompok itu mungkin kayak gitu kalau kita flashback jauh banget uh, Awal motor tahun berapa kan? He, 78. wow, <laughs> saya masih <Yeah>. di surga. <laughs> saya, saya masih lagi baris berbaris yeah, nunggu yeah. giliran. Sebenarnya kalau 78 itu gini, jadi apa? Ayah saya dulu hobies. Ayah saya hobies, tapi dia bukan-bukan hobies yang gimana juga, dia senang motor. enggak terjun dalam dalam banget lah. Masuk ke organisasi atau apa enggak. Cuma dia support saya untuk untuk foto eh uh, 78 itu saya kelas 6 SD. Baru lulus nih, mantap. Uh, baru. Ya, menjelang lulus ayah saya kasih dia uh, kamera eh, apa? Pocket instamatic yang, yang 110 yang jadi uji berarti. tanpa fokus tanpa apa itu, itu uh, Minolta. Beren, nah. Oh, Minolta. Minolta. Oh iya, Minolta. Saya pakai Minolta. jadi dia beli film, saya pasti dibeliin juga film dan dia mau set, saya juga mau set gitu. Jadi hunting bareng berdua, hunting bareng karena kadang kadang berdua kalau kita lagi dalam apa dalam liburan kayak saya selalu nginjil dia mau trade apa saya mau trade tapi kadang-kadang dia juga nggak, dia juga orangnya nggak nggak, nggak um, mendoktrin saya harus gini-gini nggak dilepasin aja gitu nah itu 78 tapi support full tapi support full jadi lari tersangka utamanya ya tersangka <laughs> utamanya ayah sendiri ayah gitu. sendiri tapi sebenarnya jauh sebelum itu juga uh, ibu saya juga suka kasih dulu dia pakai brownie yang 127 pada pada masa itu memang masih ada tuh film 127 itu film antara 120 sama 135 itu emang tanggung ukurannya nah itu dia punya zaman Belanda dia kasih ke saya saya motret-motret memang karena itu kan kameranya point and shoot aja cuman terus apa, shutter speed nggak ada ya. so single udah shutter speed. otomatis lah kasarnya hmm. mah ya udah nggak setting fokus gak ada apa jadi cepet-cepet <laughs> ya memang hasilnya belum semua tapi di situ uh, ini saya mulai mulai mulai apa tahun itu waktu itu malah sebelum masih kelas 5 sd itu dikasih itu ya cuma disuruh coba terus ternyata ada ketertarikan di situ nah di, di, di, di, di, di lagi sama ayah saya yang ngasih kamera pas mau kelulusan jadi mulai juta. tertarik sebenarnya udah dari sebelum punya kamera juga ya udah jadi dulu itu kan kalau ayah saya mau ke, selalu dicetak mm. nah, dicetak kita lihat bareng kan. dan kadang-kadang ibu saya juga eh, kebetulan beliau tuh seneng bikin album yang nggak sekedar ditempel tapi disusun menurut kronologi bikin cerita. cerita terus dikasih caption dan apalah kalau sekarang caption mungkin kalau dulu mah cuma potongan, potongan, potongan kertas, kertas gitu -gitu. dari situ kita bisa menikmati ternyata oh foto tuh. bisa dibikin cerita bisa begini-begini Nah, itu yang, yang, yang sebenarnya yang, eh, kalau ditanya kenapa suka suka fotonya, karena itu, karena saya bisa lihat banyak-banyak memori. waktu itu, tujuh delapan, Kalau misalnya yang jadi pengen tanya, berarti kalau misalnya fotografi itu, kalau apa kan dengar nggak mulai masuk Indonesia itu, tuh, Lalu, kalau sebenarnya jauh sebelum saya lahir, udah masuk tahun 54 30 an mau mungkin ya, gak masuk. Soalnya untuk uh, dokumentasi sejarah kita pun banyak ya, foto ya ada foto, kan uh, siapa? si menadu itu dua, dua, dua, dua bersaudara tuh. oh iya, ada ada, ada dua ya. bersaudara iya, iya, iya, ya, dua bersaudara lupa namanya, <laughs> tapi ada di kepala saya <laughs> <laughs> itu mereka udah mau jauh hari sebelumnya, terus Pak Inen Pak Inen itu yang uh, pendokumentasian uh, waktu Asia Afrika yang kan. punya studio di Asia Afrika juga bukan sih. Finance uh, sebetulnya lebih yang saya tahu sih lebih jadi yang punya studio ada tapi dia yang sebenarnya dia yang pelakunya oh. dia yang motretnya karena dia dia tugas waktu itu kan. Soalnya yang jadi tahu bahwa perkembangan fotografi di Bandung itu sebenarnya studio pertama dan emang paling namanya terdengar itu yang di Asia Afrika ya ada, bukan Jonas kan bukan, sebenarnya dulu tuh ada di totokan kalau sekarang orang senang-senang motret tuh di mereka pendek yang Asia Afrika hmm. itu kan ada uh, sekarang jadi hot apa uh, NSP dulu NSP ya oh sekarang iya? jadi hotel bank. Nah dulu tuh di pintu yang salah satu tuh ada namanya uh, saya lupa golden pokoknya dekat-dekat ke bank yang sebelahnya hmm. ya. kita ada studio emang dan kalau nggak salah apa namanya ya. Uh, pokoknya disitu masih yang kayu yang segala macem hmm. terus uh, dia khusus belakang white. Jadi yang saya tahu di situ ada terus e, Niaga dulu ada pasifik itu di Jakarta. Di mereka ada dua pasifik sama Niaga. Niaga itu is, itu kamal sekarang. Mm -hmm. pasifik e, sekarang menjadi jadi warung kedai kopi kalau saya masih masih masih ada tiga itu yang di, di kota yang megang. Selain si seni abadi, seni abadi itu yang sekarang di merdeka. Yeah, Snap, sekarang ya, ke di merdeka. Nah, jadi kalau teman-teman belum tahu juga, eh, yang saya pernah ikutin dan yang saya tahu juga sebenarnya yang masih kelamin Kamal. Cuman ya, sekarang aja, Kamal, Kamal udah nggak ada, Kamal udah mulai, <laughs> Kamal udah udah, bergesa, udah, ya, udah udah, udah jauh ya. Kalau nggak salah, udah ganti jadi toko foto, video juga, toko, cuman foto, udah bukan Kamal Itu udah bukan Sangat eh, modern, teknologi. Nah, dulu modern. kalau kita ke Dulu tuh di Bandung cuma ada ya Kamal untuk untuk belanja belanja iya. kamera, filter segala macam itu Kamal. Bahkan aksesoris-aksesoris aksesoris adanya di Kamal. Orang Bandung kesusahan banget sih dulu. Ya, benar benar. Kalau waktu waktu peralihan digital mereka agak sulit karena hmm. memang pemakai-pemakainya berubah beralih semua sampai jadi. 2005, eh 2013 14 mereka masih survive masih cuman begitu toko-toko Jakarta, ngebanjirin Bandung, Bandung udah dari ya. sih dan memang uh, yang yang sangat disayangkan juga itu sebenarnya supplier-supplier supplier, uh, paper sama uh, chemical dan uh, film berhenti oh. jualannya, enggak ya, berjualan juga. paper sama chemical lagi, mereka beralih ke Uh, ya namanya juga dagang kita nggak bisa nyalahin ya hmm. begitu demand-nya kurang pastinya ya mereka pikir ah gua oh mending ini. Ah, rumah selatih gitu tapi ya, sebetulnya itu agak-agak sedih juga waktu pernah saya satu kali ke pameran dulu ada fokus pameran fokus ya Fokus? di tiap-tiap tahun tuh kayak oh, iya, tahun itu sekali. ajangnya fotografi hmm. uh, pertama saya datang masih masih kuat tuh namanya apa dulu ada neka warna dia masukin elford kan, nah, saya masih masih seneng kalau datang ke pameran itu untuk datang ke standnya terus untuk nanya paper yang baru apa dan sebagainya. Terakhir saya datang itu malah yang jaganya e, sampai bingung gitu kok masih ada yang nanya nih soal, soal paper tentang paper. Nah, dari disitu mulai kelihatan e, mereka udah mulai turun e, penjualannya dan dan kayaknya udah mau beralih dan bener setelah tahun berikutnya stand yang namanya analog sudah hilang dan lagi juga kalau misalnya ya mungkin kebiasaan untuk zaman sekarang sendiri toko fotografi gak selalu yang jaganya itu ngerti juga kadang-kadang ya. sekarang produk nulisnya sangat-sangat minim uh -huh. jadi kalau kadang-kadang kita nanya apa jawab mereka bingung gitu mereka menawarkan pun apapun produk yang benar-benar uh, income-nya kuat dan nah, emang titipan uh -uh. biasanya sih uh -uh enggak semua tapi emang umum ya, umumnya ya. biasanya umumnya banyak yang curhat itu kejebak karena ditawarannya kok ini mm -hmm. dari dulu kalau zaman kita main analog sih sebetulnya yang pegang cuman yang paling megang itu Nikon ya Nikon tuh paling paling kuat di analog dulu karena eh, semua orang pakai Nikon yeah. gitu kan dari F, dari F dua, F M, F G, F A, F tiga, sampai ya terakhir zaman saya sih terakhir F 4 ya. Begitu F 5 keluar itu mulai uh, udah salah tuh waktunya udah mulainya musimnya mereka bergerak ke digital. Soalnya F 2 itu kamera kalau nggak salah saya belajar fotografi di waktu di Jakarta itu dipinjemin kampusnya F dua. F dua, F dua. Kalau dulu gitu. zaman di saya juga pernah di KJ itu yang terjajar di lemari itu uh, Pentax uh, sama Nikon mm -hmm. Canon kurang Pentax sama Nikon yang megang Saya juga pertama kali kalau dibilang sejarah atau flashback pertama kamera apa misalnya, misalnya yeah. Tadi kan Minolta Spotmatic itu eh, apa hip Hipstermatic Terus yang kedua sebenarnya saya pakai Pentax Spotmatic Jadi jadi nggak terlalu ngeri sejarah? Cuman... Pentax itu udah berin lama, oh, kan? udah, udah lama. Lagi -lagi tahu, Minolta, Konica. Eh, Konica tuh itu sebetulnya film, film ya, film Dulu film. Ya, film, film, dulu film. Jadi uh, dulu tuh kamera tuh yang paling populer tuh Nikon, uh, Canon, Pentax, uh, apa? Minolta. Tapi Minolta kurang ya, sama Olympus Kalau ya. kalau ya, uh, yang saya tahu pemakai di Bandung tuh Kang kocang Kang Bun itu dia paling minded. Jadi paling komplit Olympus-nya tuh mereka-mereka. Saya pakai Nikon, pertama pakai Pentax ya. Hmm. Itu saya cuma dapat dari dari uh, Bibi saya. Uh, cuman dia cuma beli ya body sama lensa 200. Jadi kita nggak wow. nggak punya <laughs> punya view selain 200 mm. Mungkin kalau Jackie uh, atau teman-teman yang merhatiin saya, uh, foto saya banyak detail banyak ambil detail-detail itu mungkin karena dulu saya belajarnya oh, iya. awalnya ya dari dua bayangin 200 ratus mil itu empat empat tiga kan berarti itu empat uh, kali mata biasa eh. ngelihat kan pembesarannya jadi jadi kalau saya lihat sesuatu selalu detail-detail uh, gitu berarti kalau analog itu kan emang sensor 35 lima kan berarti kali ya udah 35 jadi 200 dua ratus juga tetap ya. kalau kita ngomongin full frame berarti dua itu jauh banget jauh, sih jauh banget gede jadi kalau saya membandingkannya itu sebenarnya ya mata kita normal 50 puluh iya, So kalau kita pakai 200 ratus aja emang lima puluh. Jadi itu empat kali pembesaran mata. Mm. Jadi yang saya lihat uh, apa saya buka lu gua lihat pakai sekarang mm. mata gini gua cuma dari hidung lu sebenarnya gitu kan. Jadi emang benar-benar bola mata doang. <laughs> jadi emang kayak gitu. Kita balik lagi flashback. Dulu tahun 78 delapan bener-bener mengenal dan emang pengen emang jalan gitu jadi uh -huh. uh, motret. Uh setelah itu yang mematangkan bukan incis, atau berbeda kayaknya kita bisa deh jalan di sini ya, ya memang sih, dulu tuh semua juga uh, beda ya saya zaman sekarang kalau kalau anak-anak uh, sekarang mau memotret, ya bapak ibunya nggak terlalu banyak mikir hmm. tapi kalau zaman saya itu kalau saya bilang mau mau tuh kesannya rendah banget pekerjaan yang uh, bisa dibilang hina lah ya itu itu uh, sangat sangat nyakipin nanti sih, bisa sebenernya. jadi apa, jadi apa hmm. gitu kan tapi saya dulu pernah lihat ada di TV itu namanya, uh, uh, siaran dari Jerman dia ngebahas tentang anak-anak uh, putus -anak sekolah terus drop out gitu-gitu nah, ada macam-macam yang, yang uh, apa, krea, apa, bidang kreatif yang ditekuni di, di sama mereka-mereka Salah satunya foto, nah ini anak model apa aja terus dijual di uh, free market atau di pasar kaget lah dia cetak print nggak gede cuman delapan r mungkin ya mungkin poskart dan 8 r yang the best sih delapan r dapat duit di sana ya di jerman, di jerman pada zaman ya. itu udah, udah kayak gitu uh, sebenarnya di sini masih terpuruk kayak gitu tapi saya bilang udah amat saya pengen pengen kayak dia gitu itu tahun berapa menon -men itu, itu? saya saya tuh sebenarnya ngerasa udah nggak perlu sekolah terus lulus SD saya pikir buat apa sih sekolah karena udah nyaman juga lu juga dulu sudah bisa lu baca udah bisa lu ngitung juga udah bisa Betul begitu saya maksain waktu itu saya maksain sampai SMA saya coba coba untuk terus uh, jalan di dua bidang sekolah dan dan dan foto ya yeah. uh, akhirnya sekolahnya kebabat karena saya pergi sekolah itu buat motret bukan buat sekolah jadi saya hunting teman-teman lagi jajan saya hunting tukang uh, dan bubur dan itu, bahkan kadang-kadang saya pinjem motor dan saya pergi pulang. Nanti dia pulang sekolah, saya balikin motor, saya pulang kayak gitu-gitu. Jadi uh, mungkin tekad itu, gara-gara saya dikasih di, di kamera, terus saya lihat acara itu. Nah, itu ngerasa ngeklik banget gitu. Foto itu bisa hidup itu tahun 70-an, 78 gitu. belas saya, emang ya, berarti emang yang kerasa pasti saat udah dikasih kamera untuk untuk belajar kasalnya mm -hmm. untuk menekuni itu udah malah jadi jebakan batman juga ya Baru untuk ayah ya, ya. untuk <laughs> ayah <laughs> untuk <laughs> <Batman>. ayah ayah <laughs> nge support dan emang yang kita garis bawahi dari kemarin bahwa yang namanya di Indonesia sampai zaman sekarang pun pendidikan yang di luar nonformal kita sebut ya, nonformal ya, ya. ya mungkin untuk bangku kuliah udah mulai banyak zaman ya. sekarang cuman yang namanya untuk kita yang udah punya ciri khas atau punya hobi lain di non formal nggak ada supporting ada, di dunia pendidikan kalau sekarang kuliah udah lumayan ya, lah walaupun itu ya. juga jadi jebakan malah jadi ya. uh, acak-acakan hmm. cuman kita harusnya ada supporting dari sekolah ya. juga sih dulu saya di, di... kalau sekarang mungkin ya kalau saya lihat-lihat kayak uh, saya alumni alumitor terus di beberapa sekolah kayak yang di Jakarta ada PL terus kamisius itu malah level foto itu ada loh iya ya sekarang udah mulai ya nah, mulai, ada komunitas, mulai foto, ada komunitas foto cuma sekolahnya. begitu level foto itu keluar eranya udah mulai ber <coughs> digital digital jadi mau banjir juga sebetulnya cuma zaman saya sih sangat sangat sangat-sangat ya apa ya hina itulah ya. ya terhina banget sama orang bilang oh lu fotografer lu bisa apa sih gitu sampai ke angkatan saya mungkin masih berasa, masih berasa itu kalau ya. <laughs> untuk zaman sekarang sih kayaknya mau jadi gamers atau apapun nah, semuanya udah ya, ada jalannya ya. jalan. kalau dulu perjuangan nah, banget minta bayar, izin teh minta izin. nah itu berarti SMA udah benar bener makin bulat tekan uh, yang ya. jadi tahu Kang Cis itu pernah sempat di IKJ saya eh, IKJ itu 876. Oh, saya 8. 8 saya 8. Jadi se, sebel, setelah saya putus sekolah itu saya pergi ke Manado sama lain kompos, mm -hmm. ikutan ekspedisi dan sebagainya. Saya pulang ke Jakarta terus saya masuk ke IKJ. Habis IKJ saya masuk ke majalah. Itu itu timeline sederhananya kayak gitu. Itu tahun 8 eh, ikut kompos itu 84. Jadi SMA lah. Kalau 87 itu di IKJ berapa tahun di KJ? Cuma setahun. Jadi gini, zaman saya di IKJ film itu sangat di bawah banget. Perfilman tuh baru karena ya. Uh, mungkin, mungkin lagi ya zaman itu zaman orang -orang baru kan sulit. Lu mau bikin apa-apa yeah. kan sebelas sulit. Dosen saya bilang, lu ngapain masuk IKJ kalau lu nggak bisa bikin film? Lu aja still fotol lu udah kuat dan Memang secara secara apa? Secara eh, panu apa? Bukan panutan. Secara prinsip beda bikin film dan movie itu beda banget ya. Lu bakal frustrasi kalau lu terus di movie, karena udah kuat duluan di karena foto. Karena udah kuat duluan. Padahal saya cuma masuk ikatan itu dulu mikirnya apa? Kalau kita dulu nonton video, eh nonton nonton bioskop, itu kan suka ditempelin tuh foto-foto. Adegan hmm. persin persinnya. Saya cuma pengen gitu doang. Storyline ya belarinya eh. yang bikin story eh. story lain dan juga. menurut dosen saya itu loh itu malu nggak perlu masuk ke belajar sinematografi. Udah bisa lu, kerja juga langsung. langsung aja sekarang gua suruh jadi still foto bisa. Nah jadi saya mikir oh berarti uh, agak salah nih Ji Memang uh, setelah saya tekuni juga prinsipnya beda kok di situ mesti gerak. Kalau foto kan cuma satu momen gelap ya dapat, that's it. Kita nggak peduli dia mau jalannya jungkir balik setelahnya atau sebelumnya datangnya mau koprol. Tapi kalau movie itu kan mesti dari dipikirin, awal dari awal banget. banget. Bahkan uh, lu pindah dari dari dari uh, terang ke gelap, diatrama mesti muter. Itu kan bayangin zaman dulu nggak nggak kayak sekarang enak aja pindahin set. arisnya udah mulai gerak yeah. sendiri. Dulu kan pakai orang. That's why kenapa dia bilang udah deh, lu jangan deh. Ya. Lagian percuma lu bikin film terus nggak bisa diputar buat apa? iya, nah, soalnya jadi, pada zaman itu kalau nggak salah yang e, ranjang apa nah, film-filmnya yang lagi bikin ya, gitu, gitu, gitu. zaman itu yang jadi ya. tahu kayak <laughs> gitu ya Topan anak raja jalanan apalah gitulah segala macem jadi memang e, kalau dilihat gayanya juga masih yang gitu-gitu ya jadi e, saya lebih, lebih asik di, memang di foto jadi e, apa? bahkan saya pergi ke, ke hutan itu juga tidak digaji tapi saya dapat pengalaman uh, beberapa bulan tongkrong dengan Allen Kompos, which is itu kesempatan yang mungkin uh, jarang didapat sama teman-teman saya gitu artinya longrong dengan wan fotografi eh fotografer terus bener-bener ngelakuin apa yang dia foto kita juga ikutan itu masukin jurnalistik lebih ke jurnalistik tapi wildlife. Ya? Uh, oh life. wildlife-nya ya. Uh, jadi saya mau Tarsius, saya mau rusa, saya mau Anoa, saya mau bangio, itu bareng sama di, si Kom Allen kompos. Karena Alien kebetulan Allen kompos. Allen kompos tuh dulu uh, ada yayasan Indonesia Hijau kalau nggak salah di Bogor. Uh, kita ketemu di sana. Jadi kebetulan ini ekspedisi Wallace ini uh, event dunia sebetulnya. Kenapa uh, di Sulawesi? Karena garis Wallace hanya di Sulawesi. So kalau kita lihat belah barat itu ada garis Darwin. Ini sebelah timurnya ada garis Wallace. Nah itu peringatan 100 tahun Sir Wallace datang ke Sulawesi. So hmm. event besar sebetulnya yeah. untuk untuk dunia uh, flora fauna. Karena di situ dilihat evolusi setelah 100 tahun ini ada nggak binatang tarsius berubah nggak babi rusa nggak? Ternyata nggak. Tapi babi rusa dari dulu sampai sekarang sama. Masih gitu Nah, kenapa itu terjadi kayak gitu-gitu itu terus di itu secara scientificnya lah. Tapi di situ saya cuman ditugasin karena paman saya waktu itu rektor di Unsrat. Jadi dia bilang daripada lu naik gunung, kalau lu senang naik gunung, nah. lu senang motret, ya udah nih ada kerjaan mau gak? mau. Terus harus bisa cuci sendiri cetak harus bisa cuci dan cetak terutama slide. Akhirnya saya belajar ke Yonas cuci cetak Nah di situ saya kenal lagi dengan kamar gelap yang lebih, yang lebih lebih ya, dalam, lebih dalam karena sebelumnya saya suka nyetak-nyetak ya e, nyuci di orang, saya nyetak sendiri, tapi begitu masuk ke hutan di situ kelihatan, oh, ini semua mesti sendiri" gitu, soalnya nggak nah, gitu. mungkin movement movement, movement ya, ya kalau, kalau udah tinggal di kalau, satu, hutan kayak gitu, kalau gitu kan masalahnya gini, kalau dulu zaman itu untuk nyuci slide kita harus kirim dari Melado itu ke... Surabaya dari Surabaya baru ke Jakarta dan bulak balik itu butuh akhirnya makan waktu yang cukup lama paling cepat dua bulan kita baru lihat hasil iya. sementara kalau saya bisa nyuci sendiri eh, paling lama seminggu dan itu pun untuk pekerjaan malah jadi makin cepat makin juga cepat, ya uh, movementnya ya dulu kan kita model an pakai analog tuh nggak kayak sekarang cepet lihat Kan mm -hmm. nah, kita ada proses nunggunya dulu nah itu terlalu lama Jadi saya belajar sendiri eh, malah hasil saya jauh lebih cepat dari paling kompos karena dia pakainya kodak chrome kodak chrome itu lu beli film include sudah proses so itu ada kalau dibuka kendiernya ada kantongnya lagi tinggal tulis lama kirim via pos nanti datang ke lab yang terdekat di daerahnya kalau dulu tuh singapura atau australia karena dia perlu proses bukan E6 tapi lebih ada proses lain yang saya lupa namanya tapi eh, itu waktunya lebih lama lagi kompos tuh eh, bahkan mungkin dia udah di Jakarta baru baru hasilnya dapet kalau saya begitu motret kira-kira mau pulang dulu dari basecamp saya cuci sudah dapat lihat hasilnya gitu itu aja bedanya waktu waktu saya mau kompos tapi disitu saya eh, malah bisa dibilang nggak dibayar sama materi, tapi sama pengalaman mahal banget sih itu, itu. Lebih Arr, mahal daripada mahal daripada. Sih. untuk zaman itu yang jadi gitu <guluh> untuk kita bergerak aja susah gitu ya, untuk ya. bergerak ya, ya. aja walaupun saya sebenarnya masih muda banget ya teman-teman cuman <guluh> <guluh> untuk bergerak aja untuk zaman itu susah banget ya, ya. Ya, apalagi dapat pengalaman sampai kayak gitu apalagi wildlife lagi ya. Ya, wildlife. untuk zaman sekarang aja untuk fotografer yang mau mendalami wildlife atau apa Peminatnya di Indonesia sendiri nggak terlalu banyak kayak folding atau apa. Ya. dan dan apa sekarang kan uh, optik juga jauh lebih bagus hmm. jadi apa ya dulu saya nggak uh, ada rasa malu ya kalau dipikir-pikir malu juga ya dia ngeluarin 600 mili hmm. saya cuma 200, itu pun zoom jadi bisa di di di, di, di, di kira-kira deh sama teman-teman saya dapat seberapa besar dia dapat dapat hmm. apa gitu jadi saya kalau mau burung rangkong itu menurut saya udah paling gede. Oh. Dia bisa sampai ke ujung sarangnya doang gitu iya. yang kelihatan dengan mau menconggoh burung rangkong. Wah itu udah udah apa? Udah udah jauh banget, timpang banget perhatian saya sama dia. Tapi ya bodo amat itu pengalaman gitu. Tapi itu juga berarti <laughs> gara. Mungkin dikasih jalur kayak gini gara-gara bibi nyakang aja sendiri ya, kasih 200 mili. soalnya <laughs> wildlife udah benar-benar kebutuhannya, iya. 200 mili ke atas ya, lah, jadi dulu juga lucu, juga bisa setelah saya kerja apa saya pulang dari Sulawesi. Terus saya juga dapat kerjaan dulu, motret detail Bandung. Itu. Ke bagian ngambil kayak gimana? Jadi motret uh, dulu di sini di dekat rumah ada hotel CD itu uh, punya Singapura dia pengen dia perlu artwork buat di kamar-kamar jadi pelengkap estetik gitu yeah. kebetulan uh, dia tertarik dengan uh, kalau kita lihat CD itu cekungnya aja kan art deco hmm. jadi dia bilang gue pengen, pengen bikin uh, di, di kamar ini ada ada artwork tentang art deco Bandung tapi jangan, jangan, jangan the whole building lu ambil detail-detailnya bisa nggak? sebetulnya oh, bisa sedang itu jadi pas kita ketemu di Savoy kalau waktu itu uh, saya buka portfolio uh, saya dengan si owner buka apa yang dia pernah dan apa yang mungkin dia mau hmm. itu bedanya cuma uh, saya BB dia color jadi pas dibuka tuh fotonya kayak ngelihat dua foto yang di yang kalau yang sekarang mah direncanakan <laughs> kalau sekarang mah mungkin uh, satu dirubah jadi grayscale satu color itu blok-blok sama dan dan dari situ saya dinobatkan udah kamu yang mau untuk ambil Bandung itu project berbayar pertama nanti uh, sebenarnya kalau dibilang berbayar pertama yang yang saya suka yaitu tapi sebenarnya sebelumnya juga ada kayak pertama saya mau live street life itu uh, zaman dulu uh, pager oh iya sebelumnya oh, <laughs> <laughs> itu pasti tahu lah pager itu apa <laughs> Uh, sesuatu yang aneh lah buat saya kalau kirim pesan kok operator telefon ke kan? orang lain dulu gitu gimana yang rahasia ya jadi rahasia umum itu pada pager itu dulu saya gak punya softbook jadi apa saya pakai window light aja dan itu menghasilkan kalau dibilang kalau jaki mau nanya penghasilan pertama apa ya saya kirim-kirim ke majalah hmm. jadi dulu itu ada majalah tiara eh sorry majalah mutiara Mutiara itu dari sinar pembaruan, sinar harapan mungkin orang lama pada tahu itu tabloid. Jadi kalau kita kirim kita dapat uh, honor gitu. Nah dari honor itulah saya ngembangin sendiri uh, si hobinya. Lu dapat 50000 ribu, lu lu mah gede banget. Bude banget, hmm, Karena film aja masih 3580-an nah, ya. Dia 70 ke 80-an lah. Jadi itu udah, udah itu saya lakukan nah Si yang ngocek di Bandung ini uh, apa? Uh, yang yang cukup besar lah penghasilannya dan memang saya enjoy jadi buat saya mah kerja tuh ngapain dapat gede tapi nggak enjoy ya. jadi saya selalu nggak jenius makanya saya motor Bandung dua, dua minggu cuma kulilingan nih Braga gitu dan yang saya ambil bukan building seluruhnya cuman detail-detail akhirnya dari situ ternyata si hotel itu juga butuh eh, semacam apa ya promotion kit yang gitu-gitu kan dia bilang, hotel gue aja terus fotoin detailnya juga disitu saya kerja 4 tahun untuk hotel itu mau detail-detailnya dari si dan itu hanya BW bukan color jadi tadi itu hotel apa namanya kan? CD. CD. CD itu dulunya sekarang PADMA oh, hotel PADMA cikal bakal PADMA berarti itu ya. atau masih satu? Enggak. jadi dulu chainnya tuh uh, Singapura, terus dia bikin C di Bandung setelah C di Bandung jalan, dia buka C di Ubud nah, grup-grupannya tuh eh, masih sama sama grup-grup Aman, Aman jiwa Aman Kira, Aman Dari, Aman Wana dan sebagainya nah ini hotel, kalau buat saya eh, pertama boutique hotel, yaitu ya apa, bedalah taste nya nggak sama sama hotel-hotel kebanyakan jadi kalau bikin brosur juga atau bikin foto tuh, kadang-kadang pakemnya agak unik karena taste-nya beda. Jadi tadi saya cerita saya mau di situ tahun untuk ngapain. Mau ini mulai detail-detail si, gedung, si gedungnya sendiri. Buat, hotel full, mm -mm, foto mau jam berapapun, mau jam tengah malam, pagi buta, malam-malam, liatin gambarannya nah, ya setiap ini, saat. Karena kalau... ambient hotel ini terus berubah. Nah itu saya coba disuruh lengkap oleh marketingnya ya kita stay di Bandung eh sorry stay di hotel itu kadang-kadang rumah dekat hotel ini kan di Renca Bentang deket hmm. banget tapi saya bisa dua minggu di Solo balik cuma mandi pergi lagi Solo gitu berarti awal karir di dunia fotografi itu interior <laughs> Belajar wildlife dapat pengalaman wildlife dulu. Wildlife sudah. Untuk belajar. Untuk belajar. Dulu, malah pekerjaannya yang diterjunin interior yeah, fotografi. Ya. Tapi semua itu detail. Jadi, jadi saya bilang itu detail. Saya sempat sampai punya punya punya dulu sempat bilang lu ya, apa detail? Karena gue seneng otak detail. Hmm. Jadi emang eh, apa? Bandung juga saya lihatnya cuma frame-frame kecil aja. Tapi ya menarik sebenarnya melihat sesuatu yang detail itu karena lu nggak, warnanya jadi banyak, banyak. lu mau lihat isola dari bagian-bagian Cuma ini, cuman jendelanya, nah. Terus pintu. Utara. Besoknya datang lagi, ternyata cahayanya udah jam berapa berubah. Nah, dari hotel itu pun, tiap jam juga berubah gitu. dan menarik, langsung gitu. bisa, kalau uh, jadi mikirnya continuity foto ya ngambilnya, ya. detail continuity foto kasarnya ya, soalnya. Perbedaan waktu, uh, perbedaan lain-lain iya, itu iya. spesial, kang. Iya, jis iya, ada di situ iya, gitu iya, iya, ya. Iya, iya, iya. Dan dan uh, apa, <tuk> akhirnya juga ya kalau dilihat project proyek saya lebih kayak kayak gitu gitu. Jadi uh, proses Cedi uh, ya. Cedi, CD. itu Project yang rasa bener Wah ini menghasilkan banget. Yeah. Kenapa dijadiin Project pertama lah? Kasarnya uh. disebut Project pertama. Berapa sih kang itu bayaran? berapa ya? hitungannya dulu per foto atau? Saya dikontrak uh, untuk per tahun, per nggak per dua minggu. Terus dari foto yang dipilih itu saya dapat lagi. Ada juga jadi sambil jalan sama CD itu saya banyak juga dapat dari klien kayak dari tamu tamunya CD Ada yang motret untuk uh, Dharmawangsa Hotel, ada yang motret untuk. Itu berkembang ya malahan ah, hotel hotel ah, di ah, Bandung ah. itu jadi. Ini kan si Cedi undang tamu tamunya ini rupanya tesnya semua hampir sama dengan saya dan saya dapat dari Mawangsa tuh itu materi Candi keliling Jawa itu dengan catatan bukan Candi Borobudur dan Prambanan harus Candi era Majapahit ada ada ada ada pakemnya jadi saya keliling keliling ke Blitar ke uh, Cetok ke Singosari dan sebagainya Borobudur dan Prambanan karena itu udah dikenal udah nah, mulai dikenal juga nah ya itu kan uh, tidak tidak tidak tidak sesuai dengan mungkin ya ada hubungan dengan darma wangsanya itu yeah. ya nah, jadi saya mau dari itu uh, hampir sebulan kalau nggak salah keing Jawa pakai mobil berdua dan itu lumayan dapat uh, lah hitung <laughs> aja satu foto lu harganya satu setengah gue dapat 50 50 ribu 50 foto 50 foto 1 juta setengah 1 foto zaman tahun 80an itu berarti masuknya kok sekarang jadi murah <Gujur> <Susur> <Susur> <Susur> <Susur> <Susur> gitu dolar pada zaman itu Berapa ya. sih dolar zaman itu bukan tandaan atau apa? Berapa? sih hmm. ya, ya. Tapi satu foto satu juta setengah. Hmm. Sekarang dolar udah tinggi. Nah, <laughs> harusnya berapa? Tapi harusnya kan naik. <laughs> Tapi kok turun? Ya. Mungkin karena kemudahan juga sudah Mungkin lebih juga mudah. kalau saya lihat juga mungkin uh, bedanya di sini sama di luar kali industrinya ya. Industrinya kalau saya lihat kalau lu di luar, lu bilang profesional. Waktu saya mau seti itu ada profesional wine foto wine. Dia hanya mau wine, dia gak pernah mati gak mati mau mati. wedding gitu, enggak Dia nggak melakukan itu. Tapi uh, begitu dia mau wine, dia keliling dunia dan dia nggak pernah bawa gear. Gearnya semua udah ada di tempat foto wine karena itu sudah diatur sama lawyernya. Jadi lu cuma bawa badan. Bawa badan, bawa badan doang. Tapi udah bawa nah, badan juga tuh. kalau misalnya gua cerita Kangji satu foto sejuta setengah datang ada proyek datang ke sana beli di kota itu juga bisa Bang. Bisa kan? Itu bener kan? Iya, <laughs> bener kan, Jek? Iya. <laughs> cuma dia juga bilang, "Lu aneh ya, lu punya lu lemari saya di belakang tuh kan isinya gear semua." Hmm. Itu gear zaman dulu. "Kamu uh, punya gitu? Eh, uh, kok lu bisa punya? Gua kok cuma punya pocket "Itu, pocket kebuain lu pakai apa? Kan pakai." Judas. "Ya udah, gua ngapain ngapain gua mesti punya kalau gua bisa sewa." Terus jadi apa? Jadi ya Uh, kargo gue gak ga usah repot-repot ga dan dia benar-benar berarti dibayar karena skill karena skill segi so, kelebihannya uh, itu uh, uh, ya jadi dia datang bawa badan pulang mudah aja ya, itu. jadi uh, kadang cuma bawa daypack saya pernah juga motret waktu itu buat burger kill uh, si reporternya dia nggak nggak bawa kamera nggak bawa apa dia nyuruh orang sini motret kebetulan saya suruh motret hmm. motret dia cuma backpack aja, bawa satu ransel uh, dari Belanda, ngobrol sama si Burger King, ngobrol-ngobrol-ngobrol, kemudian ngobrol. uh, juga mereka temenan gitu, jadi mereka stay, dia ya, stay di gitu tempatnya si siapa, gua lupa namanya Burger tuh. Gitu. Pokoknya One. kita ya, mereka lah ya, nah. ya, stay di situ, udah simple aja gitu. Jadi kalau saya lihat, emang harusnya kali gitu ya. Kita sekarang mau bikin apa-apa, kalau udah ada ya sewa aja gitu. Nah, tapi itu lagi aneh. yang yang kita tahu ya. Sebenarnya teman-teman di sini uh, koreksi juga kalau misalnya saya, saya salah gitu. Hmm. Cuman malah jadi patokan juga kita punya alat apa juga. Ya memang di sini masih begitu. Hmm. Dan dan apa? Uh, itulah bedanya. Kenapa uh, akhirnya kata, kata, uh, Tadi itu tuh, harga turun, turun. Ya, karena semua bisa beli kamera, ya, iya. dan lagiannya juga kalau misalnya yang jaki sayangkan bukan menyesal di bidang ini ya di bidang foto video jadi nggak pernah nyesel mm -hmm. Cuman yang jaki sayangkan di dunia di dunia umumnya bahwa hanya mungkin di Indonesia dan beberapa negara aja yang menyatakan bahwa untuk jasa mm -hmm. profesional mm -hmm. itu harganya nggak se seindah negara lain. Gitu. Ah. Kalau itu sih menurut saya ya gimana lu mau bawa harga lu, kan penghargaannya gitu penghargaan. Ya, kalau ya, sekarang eh, waktu saya dapat CD itu juga apa? Saklek. Saya pernah di Bali ya mau eh, matet untuk satu mereka bilang mereka perusahaan eh, kain garment hmm. dua cewek bule ini. Waktu pertama meeting dia cuma minta portfolio CV sama pengajuan harga kira-kira rafli -kira, uh, lah, gitu ya, lah buat budgeting terus setelah ngobrol ngeliat maunya dia apa cuma mau kain biasa cuma dia gak pengen kain di doang dia pengen kain ini ada karena artnya, benar ada artnya entah di pantai, entah di pesawat, entah dimana lagi. besoknya ketemu lagi tuh mereka mah udah membawa semacam kayak apa ya chart bahwa lu uh, sekian tahun motret, oke okay, ada di sini, and then lu punya klien sekian tahun yang uh, terus-terusan, hmm. So di tabel itu kelihatan berapa sih eh uh, price, price list, lu, uh, gitu. dan dan setelah dicocokin memang 11-12 dengan budget walaupun yang walaupun saya agak tinggi sedikit, tapi akhirnya jadi masuk, nah itu kan tidak dilakukan sama teman-teman di sini, iya, kan, jadi kadang-kadang uh, ngelihat pasarnya aja uh, berapa sih wedding? 3 juta oh udah gue 3 juta juga padahal bukan gitu loh cara ngargainnya, kalau buat saya ngargain uh, ya lu mesti ngargain diri lu sendiri berapa ya. gitu, karena itu juga saya saya lupa siapa yang pernah ngomong lu kalau ngargain diri lu rendah, diri lu akan rendah terus Mas Roy, ya? <laughs> jadi dapet kata-kata itu dari Mas Roy ya, ya, ya ya Emang jadi belajar bukan ngerasa bahwa kita pengen disebut fotografer mahal atau videografer mahal, kita yang nentuin kok. Hmm, kita kita nentuin. tahu kan pengalaman kita di mana dan mungkin hasil relatif ya bagus enggak dan ya. selera banget hmm. selera klien kita banget hmm. itu mah udah saklek lah kalau hmm. udah kita berbicara komersil, cuman. Yang, kit, yang patut kita hargai itu pengalaman kita sampai titik ininya ya, dan dan jangan, jangan lupa juga di, di sana di luar kadang fotografer punya manajer hmm. jadi fotografer uh, itu bekerja atas atas inginnya manajer manajer yang nyari klien, nyari segala macem dia cuma tahu jadwal hmm tapi di sini kan tidak dilakukan fotografer kadang-kadang ya deal juga Menganggap ngurusin semua. segala macem sampai ya. bahkan ngirim ngirim data sendiri gitu kan nah itu uh, mungkin hal-hal yang, yang akhirnya jadi apa ya jadi gak, gak nge, nge, ngedidik juga buat saya gitu ya, dan kayak Kang Jus bilang bukan jadi sebuah industri iya. malah bener-bener jadi tukang ya itu jadi tukang itu yang, yang ya bayangin saya mau tete, terus saya bilang saya mau jadi fotografer orang sih bilang beberapa orang bilang lo jadi tukang market keliling kampung kan kayak gitu bukan sesuatu yang oh this is a good prophecy apa apa gimana tapi kalau saya ngobrol sama uh, teman-teman yang yang bule-bule itu ini udah lo udah punya ciri ya ini lu pegang terus jangan jangan lu turusin urusan uh, perut oke okay, tapi jangan terlalu juga Sampai lu harus turun ke yang jangan jadi ngerendahin oh, ya maksudnya di luar zona yang kita udah ya iya. iya. gitu. lu udah nyaman di gitu, situ aja tapi lu tahan juga harga lu di situ jangan uh, yang gede atau ya yang sekarang benar apa sih seikhlas-ikhlasnya itu ya wow <laughs> itu sih ya bunuh diri buat saya mah gitu. pengalaman itu nggak kita bayar seikhlasnya Betul. ya maaf mungkin banyak yang maaf banget mungkin cuman yang saya garis bawahi mungkin banyak kayak Jaki belajar ke Kamuci, Jaki belajar ke Mas Roy, Jaki belajar ke siapa-siapa mm. mereka nggak menuntut Jaki mm. bayar, mm. tapi yang kita itu butuh ongkos ke kesana yeah, yeah, kita gitu. butuh waktu uh. untuk belajar uh, itu uh, uh, uh. itu kan sebenarnya yeah. kenapa nggak gratis yeah, ilmu itu yeah, yeah, yeah, gitu malah zaman dulu lebih kejam mungkin ya Kang yeah. mau belajar aja susah siapa susah. yang mau ngajarin nggak yeah, ada, karena pemahamannya <laughs> mungkin kalau lu jadi fotografer, gua ada saingan dong mm -mm, mungkin gitu, ya kalau gitu. orang dulu ya. Cuman ya dulu juga dulu itu kita juga apa ya nggak ada pengotak pengotakan gitu, Ki. jadi hmm. lu lu motret ya lu motret, lu fotografer aja, lu foto aja gitu. Tapi bahwa si A punya kalau sekarang kan gitu kan, uh, street fotografi, terus atau apa uh, food fotografi, food foto. Dan dulu mah saya motret, mah motret. Belar yang mengotakan itu malahan klien kan. Yang so, nyari kita kan. Nah, yang yang yang, yang, yang itu kan industrinya yang yeah. Tapi dalam penguasaan-penguasaan juga kan sebenarnya juga. Gua gue suka fast food. Saya ngelakuin, tapi gaya gue gitu. Jangan ja, kenapa harus uh, saya juga enggak akan menyuruh orang lu ikutin gaya gue, enggak. Oh, justru harus beda. Harus beda dari dari si apa sih itunya? Si apa sih yang umum, pakem, ya, jangan jadi pakem lah, semua jangan dipakemin lah gitu gitu. kalau misalnya, tadi Jeki sedikitnya nyetil nyetir jadi banyak belajar ke orang-orang kan Cis, uh, sempat bener-bener belajar yang bentuk oke uh, pertama dari ayah, cuman yang bener-bener secara skill kayak gimana itu uh, yang ngajarin ada nggak orang? siapa? nggak uh, ada itu berubah otomatis. Otodidak. Otodidak. Ki, saya masuk, uh, saya pernah ikut kursus IKJ itu uh, Mas Tony ya. Mas Gua, Tony. Nah, iya kayaknya itu dosen yang uh, kerja gitu. Bumisan. Hmm. Dia pas saya uh, ikutan kursus dia dia nanya kamu belajar di mana kok sendiri? kenapa ngapa, -ngapa? Tapi mah udah bisa ngapain belajar lagi? Ah saya pengen, Tau. pengen tahu kemampuan gitu kan. Dan bahasa resminya lah di nah, dunia foto itu kayak gimana nah, kalau mana atau tidak gitu kan kadang nah, kita nggak tahu bahasa nah, resminya nah, apa nah, gitu. Dan saya masuk IKJ minggu pertama untuk fotografi kita bawa portfolio. Uh, ya saya bawa portfolio kasih ke dosen uh, dipanggil paling akhir dia cuma bilang lu udah bisa masanya sudah berapa lama sekian tahun ya udah minggu depan lu jadi asisten gua. <tuk> jadi ngelamar untuk asisten doang. <tuk> <tuk> jadi saya kalau dulu dikaji kuliah foto ya udah sama aja nggak bantuin dosen ngajarin gitu. Ini musik gini, ini musik gini gitu. Bahkan untuk kamar gelap itu saya udah nguasain. dan saya cuma jadi tukang nyalain mati lampu prakteknya udah nggak perlu loh. Anak-anak yang perlu ya udah, gue cuma on off on off doang gitu loh soalnya di dunia fotografi pun mau cetak atau apa kita butuh banyak sumber daya yang bisa ya di saat ngajarin ngebimbing atau apa karena uh, satu dosen dengan mahasiswa yang banyak, banyak itu repot repot karena apalagi orang-orang yang nggak terlalu ngerti gear Betul. kan itu harus ada yang ngadaptasi jadi kalau nah, uh, mungkin nanya uh, siapa yang yang ya ayah saya itu punya satu bundle buku-buku foto Ya dari situ saya cuma belajar dari situ, dari literasi yang ada di ayah aja gitu Berarti di luar yang mungkin eh, kekagetan seorang ayah Kang Cis bahwa Kang Cis pengen berprofesi jadi fotografer Tapi di balik itu sebenarnya ayah sendiri ya yang bikin Kang Cis jadi fotografer hmm. tanpa disadari ya. gitu tapi ya memang waktu itu saya 78 lah ayah meninggal dan uh, tidak ada yang melanjutkan kan jadi cuma saya aja sendiri triggernya cuma ada di saya cuma begitu uh, karena kita kita waktu itu kan nggak kayak sekarang tinggal buka youtube atau tinggal buka hmm. google semua ada tuh informasi kalau dulu kan kita mesti cari nah itu adanya di buku yang itu tuh timeline photography itu tuh satu bundel lu, lu, lu baca itu hatam udah kelar bisa tuh wow <laughs> itu ada berapa tiga belas Yang photographing child jangan-jangan ya, lihat dari gaya fotonya ya. Kalau gaya fotonya dibanding sama uh, American foto yang gini-gini nih, ini fotonya emang gila. Itu zaman-zaman fotonya tahun 18 18-an, 16-an. Cuman yang kita pikirin, ini gila nih orang bisa melihat kayak gini di zaman film masih asa berapa? Iya, gitu. Karena itu yang, yang jadi challenge buat saya kan. Lu udah udah punya asam 400? Kok nggak bisa sih bikin foto kayak gini? Kadang-kadang literasinya juga saya nggak baca, saya cuma lihat visualnya. Dan itu saya coba, coba, uh, coba buat. Eh bisa. gitu Atau main light trail yang dulu saya pernah bikin exposure pakai kabel Saya buka dua jam, terus saya main kembang api di sekolah saya. Ya. Ini jadi suatu uh, image yang uh, buat saya wow gitu painting ya. Painting with light ah, yang berbeda painting, painting. Nah, itu menarik gitu berarti cara belajar Kang Jis mungkin sama kalau misalnya Jaki karena belajar dari YouTube ya Hah? dan beberapa orang ya, kalau nggak dari buku foto pun yang Jaki lihat visualnya itu kita bikin copycat jadi oh. ya, disebut kalau di luar negeri disebutnya copycat, copycat. ya yeah. jadi dengan konsep yang sama yeah. lighting yang sama okay. kita bisa nggak bikin yeah. kayak gitu tapi kadang-kadang gini Ki, kita juga nggak bisa bilang bahwa gua mau bikin seperti itu persis mm. tapi kadang-kadang kalau kita udah lihat Terus kita suka biasanya kan napol di sini. Iya. Nah begitu kita dapat situasi yang kira-kira mirip, kita coba terapi ternyata cocok. artinya kita udah satu satu pelajaran selesai. Iya. Nah, saya nggak bilang saya selesai belajar market Saya masih sampai sekarang juga masih belajar. Iya. Dan fotografi itu nggak nggak bisa dibilang selesai. Lu dapat sertifikat bukan berarti lu uh, hatam di situ lu mesti naik lagi, lu mesti naik lagi dan dan dan, dan perkembangan teknologi juga, kita akhirnya belajar ya. gua nggak ngerti kenapa lu mesti bawa uh, lampu segini banyak gitu kan kalau zaman dulu kita syuting lampunya perasaan cuma satu dan panas banget dan kalau nggak pakai lampu juga timing kan, nah, kalau syuting dulu udah ya, ya, sampai ya. sekarang ada di OP atau director uh -huh. yang di luar negeri itu nggak mau, gua nggak mau pakai lampu, uh. kita ngikutin matahari, uh. gila kan uh. <laughs> itu kan sakit, <laughs> iya sakit banget, sakit banget dan kadang-kadang lebih gila lagi masih pakai cellulite tapi ya nggak bisa ya di... makanya kan syuting zaman dulu itu bisa sampai 1 tahun 2 tahun ah, karena ya, emang waktu siang waktu. kita syuting <tuh> siang <tuh>